Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, saya Haryo dari kelas SI402 akan mencoba mengerjakan tugas satu untuk mata kuliah pemrograman visual. Dalam tugas kali ini saya akan mencoba menghubungkan antara eh, formulir yang kita buat menggunakan Visual Basic 6.0 kita akan hubungkan dengan database Microsoft Access. Pertama, kita akan mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Ya, baik, sudah terlihat. Ya, ini adalah project. Ya, yang kemarin kita bikin di sesi keempat perkuliahan ini adalah formulir pendaftaran. Di sini ada berapa label? Ada nama lengkap, tempat lahir tanggal lahir, jenis kelamin dan lain sebagainya, ya. Di sini juga ada button ya. Ada button comment, di sini ada entry baru dan satu lagi adalah button untuk menyimpan. Nah, ini fungsinya adalah untuk entry baru ini untuk uh, membuat ya sesuai dengan namanya ya membuat entry baru sedangkan simpan ini untuk menyimpan perubahan yang sudah kita masukkan ya untuk memasukkan ke dalam database. Oke yang pasti karena kita belum membuat database kita akan membuat databasenya terlebih dahulu menggunakan Microsoft Access. Kita akan buat new saja ya blank database dan di sini kita mendapati Namanya database satu, kemudian ada table satu. Ya, kita pakai nama defaultnya saja. Ya, kita klik kanan di sini, kemudian design view. Kita biarkan namanya dengan table satu saja. Terus di sini ada field name ID, ya, sebagai primary key. Ini biarkan saja, kemudian kita ikuti di bawah. Kita bikin field nama lengkap, data type short kita biarkan saja tempat lahir short juga, nah Pak jenis kelamin short alamat kita juga eh, kalau untuk maaf ya ada tanggal lahir ya eh, sisa lainnya kita geser ke bawahnya seharusnya ya Oke tidak apa-apa. Tanggal lahir ini date ya. Sedangkan alamat ini kita bikin long saja. Untuk alamat sudah, kemudian nomor HP. Saya pakai kacamata dulu. Oke nomor HP short, email short dan agama short ya yeah. eh, status yeah. short juga kemudian kelas uh, short ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah 10 ya yeah. uh, sepertinya sudah komplit kita langsung simpan saja perubahannya kita simpan sebagai database eh, MDB, ya, yang ini saja supaya compatible dengan Microsoft Visual Basicnya. Oke, okay. kita close saja. Kita save, ya. Kita save di sini sudah selesai. Kita tutup saja. Kita kembali ke formnya. Nah, ini kita akan mencoba mengkonekkan, ya. Kita akan tambahkan komponen terlebih dahulu di sini namanya ado control. Oh, sudah ada ya. Sudah saya masukkan ini ado control ini ya. Apply sudah ada di sini, ado DC. Ya, kita akan klik kita tambahkan di sini. Di ado DC sini ya. Setelah kita tambahkan ado DC, kita buka propertinya. Di properti ini kita klik build dan kita klik yang ini. Microsoft Jet 4.0. Next saja. Kita konekkan ke dalam database. Database yang barusan kita buat tadi. Database 1. MDB. Open. Dan kita test connection. Oke. Okay. Sukses. Oke okay saja. Kita oke. Okay. Dan kita lihat record source-nya di sini. ya Record source-nya kita bikin text saja. Ya untuk di sini comment text kita pilih tabelnya ya select bintang from nama tabelnya tadi tabel satu kita salah ya kita coba apply oke okay. ya sudah terhubung dengan table satu tidak kita lihat oke okay. tidak ada error ya Sip. berikutnya kita akan mengkonekkan setiap uh, form ini ya ke dalam uh, ini ya ke dalam field yang ada di database ya, nama lengkap ini kita lihat di sini data source nya kita rubah ke ADO DC, kemudian data field nya tujuannya adalah nama lengkap yang di database ya, kemudian berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk tempat lahir, data source nya juga kita rubah ke ADO DC, data field nya kita rubah ke tempat lahir Kemudian tanggal lahir, tanggal lahir juga sama ya. Kita lakukan sampai semuanya terisi ya. Data source tanggal lahir ya sesuai. Kemudian jenis kelamin, jenis kelamin. Data source-nya adodisi juga, data field jenis kelamin. Untuk alamat juga data source adodisi juga. Data field ini adalah ya, alamat ya, kemudian oh, maaf, kepencet. Ini data source lagi, nomor HP, uh, nomor HP ya, email, email ini oke okay. ya, agama agama sekarang berikutnya status status ya kemudian kelas kelas ya sudah selesai berikutnya adalah kita akan memberikan eh, ini ya kode eh, sorry kode sini ya entry baru ini ad kodenya eh, adu 2 dc 1 record set ya ah, sorry record kenapa? Uh, nggak muncul record ya sudah tunggu saja record set at uh, tadi itu buat baru ya add new kemudian kita buat aja ya message box ya data data baru ya data baru akan dibuat ini terus berikutnya untuk tombol yang ini simpan ini satu DC satu record set update ya update kemudian kita buat message box juga ya message box ini data telah berhasil disimpan nah, nanti ketika kita klik save akan muncul message box ini ya saya rasa cukup itu aja kita coba lihat ya oh ada error. Unable to bind field data member tanggal lahir. Uh, ini sepertinya tidak boleh null ya. Di sini ya. Uh, kita lihat dulu. Data binding ya. Kita cek boxnya kita true kan saja. Ya, ada check boxnya ya. Kita lihat. Oke okay, sudah tidak. Error ya, baik. Kita lihat, kita akan coba input data. Apakah akan masuk ke database ya? Entry baru ya, data baru akan dibuat SIP. Kita akan buat nama lengkap, Rio. Dwi. tempat lahir Surabaya ya, tanggal lahir kita centang, tanggal lahir saya. Anggap aja saya masih segini ya, dari tahun 2005 biar cepat ya. Laki-laki, alamat perumahan sentos, Sem bahagia sentosa. RW1, nah. Surabaya. Nomor HP. 8811112777 misalnya seperti ini ya radio3@gmail.com Gama Islam status menikah kelas SD SI 402 oke kita simpan oke data berhasil tersimpan ya kemudian kita lakukan entry baru lagi data baru akan dibuat nama lengkap temannya Haryo tempat lahir sebelah Surabaya kemudian tanggal lahir misalnya beda tahun saja ya Oke jenis kelamin laki-laki alamat sebelah rumahnya Mas Haryo tapi dua rumah di belakangnya nah, agak bingung ya, satu Oke, berikutnya teman Haryo at Gmail.com, agama penghucu, status belum menikah kelas. SI 406. Misal. Yang kita simpan. Oke. Okay. Kita lihat. Ya. data yang tadi masih ada ya. Kita lihat di sini. Hario Dwi. Kemudian di sini temannya Haryo. Inputan kedua ya. Sekarang kita akan coba cek di database aksesnya ya yang tadi sudah kita buat apakah sudah masuk ya seperti yang kita lihat tadi data yang kita input ke form di Visual Basic masuk ya seperti yang kita lihat oke jadi sudah berhasil kita sudah mengkonekkan berarti tugas satu telah kita selesaikan dengan sesuai dengan yang telah diperintahkan ya sekian presentasi dari saya untuk tugas ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh